Here guys, challenge everything. Halo guys, masih bersama lagi dengan gue ya tes 2 kali ini gue bahas bagaimana caranya supaya akun kita tuh gak ke kebanget, guys. Di sini udah gue buktinya dari awal gue bikin akun baru ya dari bronze sampai ke silver 3 itu gak ke kebanget, guys. Jadi di sini kalian kalau sudah pangkatnya itu silver satu aja itu pemainnya sudah banyak playernya, guys. Oke untuk tutorialnya ada di belakang video, guys. Jadi di sini gue bahal bahas uh, di gameplaynya dulu ya guys biar kalian tuh tau lah bahwasannya tuh nggak keberit guys oke okay, langsung aja di sini gua langsung main pada mode battle royale -nya, jadi 4 player 1 lawan 4 jadi disini gue nggak checklistin auto nya langsung aja kita mulai guys oke okay guys di disini asam gue bahas aja sini udah ada playernya ya guys jadi ya, sini kalau kalian sudah pangkatnya itu silver 1 itu sudah ada payetnya guys. Ya dibanding sama yang bronze sampai bronze 5 itu bot semua guys. Jadi di sini kalian sudah terbukti ya bahwasannya gue main dari awal sampai kesuksesan tuh ke guys. Jadi ini bener bener aman guys ya, ini conflictnya. Oke langsung aja guys di sini gue bakal skip dulu langsung menuju ke permainnya guys ya. Oke okay, guys kita sudah masuk ke permainannya kita dan mulai bermain guys ya. Langsung aja di sini sudah turun ya guys. Di sini gue bakal buktiin guys untuk ketemu playernya langsung guys ya. Ini bukan rekayasa, ya, bukan bot, ini gue langsung nembak ke playernya langsung guys. Biasanya untuk itu, dia langsung repot kita guys ya, guys. tapi di sini gue langsung mencoba ya dari config buatan gue sendiri. Supaya ini nggak keberatan, kayak di sana ada player, ya guys. Kita akan perhatikan di sana. Disini gue nanti, scope dulu ke scope uh, level. 3. Coba kalian perhatikan di sana, guys. Ya, nah di sebelah kanan, guys, ada musuh, guys. Ya, itu player, guys. Ya, coba ke gue, tembak ya, karena, guys, ya, tembak lagi. Headshot guys Oke okay, guys disini Kalo buktiin ya Bahwasannya Citi ini benar-benar aman guys Disini gue langsung timbak aja Pada playa yang langsung Ya biar kalian tahu Bahwasannya dia bakal ngerpot kita guys Tapi ini dijamin gak bakal ke benet ya guys Pastikan gak bakal ke Bennett guys ya. Karena ini ritual ini gua kurangin guys Menjadi 80% guys ya Oke okay, di disini Oke okay, jadi cheat ini sudah terjamin aman ya Karena cheat ini udah gue sisipin sesuatu di dalam cheatnya Supaya kalian aman untuk bermainnya guys Oke okay guys langsung aja kita terusin permainannya guys ya Banyak orang miring ngurusin hidup orang lain mulu mungkin hidupnya kagak penting banyak banget yang ngomongin tapi gue jadi